Jika pergerakan emas tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.779,00 sampai 1.783,20 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang palit dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga emas kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.789,98. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1779.00 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1767.39. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Juni tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.